Hey yo welcome, selamat datang di Slot Gacor Indonesia ya bosku Selamat datang di Slot Gacor Indonesia, channel terbaik bosku Semoga kalian gak pernah bosen sama gue ya Kita ketemu lagi, jangan pernah bosan ya bosku, jangan ya bosku Karena kita memberikan informasi mengenai Slot Gacor hari ini Info Slot Gacor hari ini, pola Gacor hari ini Tentang Bonanza ya bosku ya. Semuanya yang gacor tentang Bonanza kita akan infokan di hari ini ya bosku Orang bosku jangan sampai di skip skip ya Nonton videonya jangan di skip skip agar tidak kehilangan Momen melihat pola-pola gacornya bosku ya. Supaya tidak gagal paham memahami pola-pola gacornya bosku Alright bos, kali ini gua bawa model 62 ribu aja ya, bosku ya. Gak usah banyak-banyak bosku, karena ini pasti pecah terus ya Bonanza tuh enaknya pecah, gampang pecah di, pe di, di pecah Gampang pecah di luar ya bosku, alias trot di luar ya bosku Wow, anjir anggurnya, mantap sekali bosku Joss, joss, joss, semongko Nih, eh, semua kupisang itu kotek itu wih, mantap sekali biji player ya eh, biji player. <laughs> Bijangguru ya, ing, just banget, just, just, just, top Marco, top ya bosku, biji player lagi. <laughs> Oke, okay. kita sebat dulu ya bosku, jangan lupa kita sambil santuy santuy aja spinnya kita. Gitu loko dulu ya sebat dulu jangan buru-buru langsung aja oke okay, bosku apa kabar kalian semua semoga kalian sehat selalu ya bosku ya. dimanapun kalian berada ya bosku itu sebetulnya apa sih ya mirip sabun tapi kayak jelly juga jadi itu jelly atau sabun atau permen ya yang kotak-kotak itu loh tapi saat ini menjadi pertanyaan buat gue kalau permain kan ya itu lollipop permain juga ya bosku ya, <laughs> bikin tahu tolong komen di kolom komentar ya bosku ya, ingin tahu ya. Oke bosku jangan lupa juga di rekomendasi dan subscribe nya ya bosku, sebanyak banyaknya yang lu bagi yang merasa suka dan membuat inspirasi bagi kalian Langsung aja di-share ya bosku ya Di-share di-ramaikan ya Dengan komentar-komentar yang mau, yang membangun Ataupun yang menghujat juga gak apa-apa bosku Yang penting lo komentar aja sebanyak-banyaknya ya bosku ya. Thank you banget buat kalian yang udah nonton Gue saranin ya Gue cuman memberikan saran Bagi yang belum pernah belum pernah coba buat akun di situ gue mainin ini lu silahkan aja langsung coba ya bosku ya karena situsinnya benar bener gacor ya bosku ini benar-benar gacor gak ada ampun ya bosku pokoknya ya lu bisa lihat sendiri dari video-video gue sebelumnya ya ya paling gak gue ucap mesti mas hari dapet ya bosku ya ya tergantung elunya aja sih gue sih orangnya ya sabar aja nggak perlu jangan barbar -bar ya enggak suka Barbar gue bar. kadang-kadang aja itu itu pun bisa dibilang satu banding 100 kali ya dibandingin gua main biasa ya gue gue lebih sering main biasa aja gue gak suka warbar karena itu duit cuy <tuh> itu bukan main-main ya dan gue nggak nyari duit dari apa dari permainan ini gue cari hiburan aja bosku ini hanya sekedar hiburan buat kalian ya bosku ya. supaya Gue lebih semangat buat videonya. Tolonglah untuk memberikan subscribe-nya ya bosku. Terima kasih atas dokumen kalian ya bosku. Karena subscribe itu gratis. Dan itu membuat gue lebih semangat lagi dalam membuat konten setiap harinya bosku. Alright bosku ya, jangan lupa ya di-subscribe ya bosku. Bagi mau gabung juga di grup gua. Di sana kita berbagi pel pulau gacor di gacor, laki gacor. RTP RTP terbaru tergacur terupdate setiap harinya ya bosku. Linknya di mana bang? Di tentang channel bosku maling di sana linknya udah bos siapin semuanya mau link untuk gabung daftar di situs yang gue mainin ini. Bagi kalian yang belum pernah coba silahkan aja coba. Bagi udah coba, bang ada promo apa? Banyak promonya ya. Langsung aja cekijut, truk ke tentang channel dan gabung ke grup ya nanti gua kasih tahu di sana juga banyak kok minyak kita bisa sering-sering aja langsung aja kita tanya-tanya disemuanya pasti jauh pasti dijawabku bosku jangan ragu jangan galau jangan tulis agun lagu langsung aja gabung ke grupnya pasti kita bales bosku mantap sekali bosku mantap sekali gua nggak lihat lo Uh, anjing, demi apa? Ah, anjir, maksudnya coy, maksudnya, maksudnya, warga, oh my god seratus, seratus, sensasional anjir anjir demi apa demi apa ini demi apa seratus, seratus, konek seratus, seratus, apa? seratus, apa? seratus, banget, seratus, seratus, seratus, Sayangnya ya, seratus, seratus, seratus, seratus, seratus, seratus, seratus, seratus, seratus, seratus, seratus, seratus, Bet gede ya, ya. gitu ya. <gih> eh kalau bet ribu, beli satu juta bunga ada, ada. Oke okay, kita gitu ya, ini aja Kali seratus bosku konek bosku, auto konek mantep langsung, langsung shot di luar eh di luar di dalam ini ya bosku. Kilo bunganya kali seratus puluh. Uh, mantap sekali boy mantap sekali jus-jus Marco jus top top Marco bosku mantap sekali jus jus jus jus jus Ah, do-do-do-do-do! isi lagi ya bosku ini kemana ini spin gratisan kayaknya nggak dapat spin gratisan lu kita ini okay langsung aja kita bayar aja lagi ya bosku ya kita bayar di 40.000 ribu aja kali tapi jangan banyak banyak ya bosku ya, jangan lu nafsu mentang-mentang lu dikasih kasih terus selalu beli yang sampai alo ini bosku kalau lu begitu udah bener aduh untung deh kalau misalnya itu lagi ftp tinggi dan keyakinan lu juga tinggi ya bosku kadang RTP tinggi kita keyakinan yang gak tinggi juga kayak gini gue lagi gak yakin ya bosku kan kita belum pernah dapat free spin ini di game yang kita main sekarang ini dari tadi kita main belum dapet yang gratis hanya free spinnya jadi kalau gue beli ya, gue beli yang minimal aja lah ya bosku ya minimal kan puluh ribu, gue beli puluh ribu aja nih kita coba-coba ya bosku jadi ini sampekan aja mindsetnya sama gue bosku mindsetnya itu pokoknya, wih anjing bom kali mau bangke gila bom gede-gede banget gila sumpah. Tadi kali seratus lo konek lagi mantep sekali gak tuh. Terus just pelukur justru top marku top bosku to gila Bungnya mantap nice banget sumpah nice nice nice nice nice banget sumpah. Bungnya nice banget sumpah bungnya mas nice banget sumpah asli mas nice banget. Alright bosku mantap sekali bungnya. Bu hijau jadi hijau dan ya apa apa itu permen apa, -apa jeli lah lah. mantap sekali bosku auto sensasional ya. ya bosku auto sensasional lah ya bosku masam enggak. Kira kayaknya ini udah selesai ya kita cabut aja ya musku. kita buru-buru kabur aja kita WD ya bosku. gua lagi males banget kayaknya ini susah nih kalau, kalau udah susah kayak gini gua males banget ya jadi daripada ini modal bungkat jadi langsung aja kalau udah nggak pd udah bad mood gini ya udah lanjut gini jangan dilanjutin ya gitu bos jangan itu napsun temen bermain dan lu pasti kalah oke okay, thank you banget jangan lupa like komen dan subscribe nya bosku see you guys bye bye